Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi siang sore malam buat semuanya Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini hari kelima ya hari kelima Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi uh, Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjalankan ibadah saum bagi yang menjalankannya uh, bagi yang baru baru menemukan channel ini jangan lupa klik like share dan subscribe eh uh, karena subscribe itu gratis <gussh> dan biar kami semangat untuk tetap memberikan konten-konten yang positif yang produktif untuk uh, semuanya oke okay guys uh, untuk kali ini saya ingin membagikan tentang uh, sebuah software yang uh, dibutuhkan untuk para gamers atau uh, apa orang-orang yang membutuhkan dalam artian software-software uh, apapun itu pasti yang membutuhkan namanya software ini namanya adalah power iso power iso ini uh, sebuah software untuk uh, seperti kompres file uh, winrar winzip dan lain-lain uh, power iso ini khusus untuk on yang 64 bit kalaupun yang 32 bit itu bisa saja silahkan dicoba Uh, hari ini saya akan coba seperti ini gambarannya Power ISO yang seperti ini. Jadi Power ISO ini tujuannya adalah untuk mengkompres file uh, yang besar yang uh, berapa giga begitu ya, sehingga harus dikompres melalui Power ISO. Uh, Adapun ketika dikompres dengan Winrar itu bisa saja, cuman kadang-kadang uh, Uh, banyak crash atau corrupt file-nya sehingga uh, disiasati file-file uh, yang merasa kita penting termasuk software-software untuk uh, apa Windows atau software-software lainnya itu kadang-kadang uh, harus menggunakan software ketiga yaitu power iso seperti apa penampakannya nah, kita lihat saja nah seperti ini jadi power iso ini seperti ini penampakannya eh dimana kurang lebih tidak jauh dengan Winrar atau Winzip akan tetapi ini lebih dikhususkan nantinya tampilannya akan seperti eee, CD room di dalam masing-masing window kalian gitu contohnya misalkan di sini Uh, ketika power iso nya sebelum diinstal itu tidak akan ada uh, gambar yang seperti ini begitu ya tidak akan ada gambar yang uh, seperti ini nah ini nih tidak akan ada gambar yang seperti ini jadi uh, sebelum power iso diinstal sebelum diinstal itu ya tidak akan ada uh, gambar yang seperti ini hadisnya uh, tidak akan seperti ini Nah setelah diinstal baru akan muncul uh, tampilan uh, hampir sama ketika kita memasukkan DVD drive begitu jadi uh, power iso itu sebagai uh, jembatan untuk uh, membuka file yang sifat extensionnya yaitu sebagai uh, software software atau extension X ex ya EXC uh, dimana uh, file itu membutuhkan uh, apa istilahnya uh, digambarkan seolah-olah software tersebut ada di dalam uh, CD atau DVD Room kita begitu nah uh, contohnya ya seperti tadi nah nanti ketika sudah diinstal nanti uh, ada pada pemilihan eh uh, berapa drive yang ingin kita coba buat di eh uh, apa lokal drive kita Apakah 11 satu, satu drive dua atau sampai 23 drive Nah itu tergantung kebutuhan kita nah ini sebagai contoh saya hanya satu drive saja begitu nah ini sudah apa formatnya udah tidak eh uh, apa trial lagi ya sudah free sudah unlimited Nah, bagaimana caranya supaya unlimited? Eh, saya sudah sematkan link di deskripsi. Silahkan nanti diklik saja eh, untuk apa softwarenya. Tinggal di download dan jangan lupa tinggalkan jejak untuk eh, subscribe ya, biar eh, saya makin semangat untuk membuat konten-konten positif buat yang membutuhkan. Eh, langsung saja. Anda coba klik linknya kemudian eh, download. Nah setelah di download eh Anda akan menemukan eh Anda akan menemukan file-nya Anda akan menemukan file-nya kemudian Anda silahkan eh, ekstrak dulu kemudian jika ada password passwordnya itu sudah saya tulis e, di dalam e, file 6 e, filenya jadi di filenya softwarenya sudah saya kasih nama pas pas itu artinya maksudnya password silakan kalau dibutuhkan untuk e, mengekstrak password passwordnya ya tinggal diberiskan saja passwordnya e, kemudian setelah diekstrak e, kalian install dan jangan lupa matikan dulu e, antivirusnya Semacam misalkan, kalau di sini ada uh, Windows security-nya, kita hapus dulu. Ini kan checklist, ya. Nah, Anda bisa unchecklist dulu supaya bisa nanti uh, si software ini tidak disebut sebagai virus. Begitu tidak dianggap sebagai virus. Uh, setelah dicoba, di-uncheck, uh, maka kalian akan menemukan uh, file-filenya yaitu file seperti tadi ya kita coba dicek nah nanti akan seperti ini file-filenya uh, itu akan seperti ini uh, nanti sudah saya rename ya uh, pas passwordnya ini kalau tidak salah nanti dicek lagi uh, tinggal di download uh, kemudian setelah beres di ekstrak kita install nah eh, sebelum diinstall tadi saya bilang matikan dulu koneksi internet kemudian juga tadi eh, apa antivirusnya juga dimatikan jadi tinggal dipilih nanti sesuai dengan kapasitas masing-masing PC nya atau laptopnya apakah 32-bit atau 62 64-bit kalau 64-bit ya tinggal diklik kalau 32-bit tinggal di diklik begitu nah kemudian setelah ini beres uh, kemudian uh, ini kan enggak udah nggak ada ya Nah tinggal diklik yang di uh, kijinnya. nah nanti pilih salah satu kemudian diklik eh uh, masukkan eh, apa username masing-masing PC ya nanti akan otomatis tinggal di copy kemudian nanti di generate eh serial number-nya nanti keluar nah ketika masuk ke eh, serial nya nanti ketika, ketika pilih di sini nanti ada tulisan untuk enter eh, di sini ada tulisan enter serial number karena saya sudah masukkan jadi tidak ada tampilan untuk memasukkan serial number nah begitu untuk lebih lanjutnya eh, boleh ditanya di deskripsi atau di kolom komentar ya di kolom komentar silahkan boleh komentar eh, mungkin eh, itu saja yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa bermanfaat jika masih ada yang bingung caranya bagaimana ini untuk Windows berapa eh silakan boleh di deskripsi saja ya Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh